Tolonglah bocil, you knew Halo teman-teman, selamat datang di Pinjol Film. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan sehat selalu dan murah rezeki ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre action komedi yang dibintangi si ganteng Brad Pitt dan si cantik berbibir seksi Angelina Jolie. Mari langsung saja ke alur cerita. Tapi sebelumnya, agar channel ini dapat berkembang, jangan lupa untuk like dan subscribe serta tinggalkan komentarnya. Scene pertama terlihat sepasang suami istri John Smith dan Jane Smith sedang menghadiri konseling pernikahan. Mereka menceritakan hubungan mereka sangat membosankan dan dingin. Mereka tidak dapat mengingat usia pernikahan mereka secara pasti, yang mereka katakan 5 atau 6 tahun. Scene pun beralih ketika konselor menanyakan tentang pertemuan pertama mereka. Columbia adalah tempat di mana mereka bertemu untuk pertama kalinya. Di saat itu, mereka harus berpura-pura menjadi pasangan untuk menghindari polisi yang sedang mencari seseorang turis yang jomblo. John mengenalakan dirinya sebagai eksekutif di bidang konstruksi, sementara Jane mengaku bekerja di bidang teknik. Setelah beberapa kali pertemuan, mereka pun jatuh cinta dan merasa cocok hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Namun saat ini mereka sudah muak dan bosan dengan pernikahan ini. Hanya sesekali saja mencoba untuk saling bicara. Namun itu pun berakhir dalam beberapa menit saja. Ini karena keduanya tidak punya bahan untuk dibahas. Mereka merasa tidak siap dan canggung untuk membicarakan sesuatu. Inilah sebabnya mereka semakin jarang berbincang dan berromansa seperti awal bertemu dulu. Mereka bahkan sudah tidak ingat kapan terakhir kali berhubungan suami istri. Setelah keduanya pulang. Sendirian, John kembali lagi ke kanselor. Ia pun menceritakan bahwa ia sebenarnya mencintai istrinya. Tapi hubungan pernikahan mereka kadang sulit dijalankan. Walaupun mereka sebenarnya tidak mempunyai hal yang serius untuk dipermasalahkan, John menyatakan bahwa mereka berdua saling menyimpan rahasia. Sin berikutnya memperlihatkan rahasia itu, yakni bahwa keduanya bekerja sebagai pembunuh bayaran dalam agensi yang berbeda. Dan mereka sama-sama yang terbaik di agensinya karena mereka tidak pernah gagal melaksanakan tugas untuk menjaga rahasia pekerjaan dan supaya terlihat seperti orang normal lainnya. Mereka sering ikut dalam pertemuan ataupun acara-acara yang diadakan tetangga mereka walaupun sebenarnya mereka tidak tertarik menghadirinya. Keduanya juga menyimpan senjata-senjata mereka di tempat-tempat yang sangat rahasia. Dan tentunya mereka tak ingin memberitahukan satu sama lain tentang pekerjaan mereka yang sebenarnya. John mendirikan perusahaan teknik sebagai penyamaran, namun dari kantornya itulah ia berhubungan dengan perusahaan agensi yang menggunakan tenaganya sebagai eksekutor. Suatu hari ia menerima tugas baru untuk membunuh seorang tahanan DIA bernama Benjamin Dance alias The Tank yang dianggap sebagai ancaman bagi perusahaan agensi mereka. Namun, pada saat yang sama, Jen juga diperintahkan untuk membunuh Benjamin saat perjalanan untuk memindahkan Benjamin dari sebuah penjara ke penjara lainnya. Jen memasang bom di jalan yang akan dilalui oleh mobil pengangkut tahanan. Namun, di tempat tersebut, tiba-tiba John tiba dengan mengendarai jeep. Jen mengira itu cuma orang lokal, walaupunnya tidak dapat melihat wajah orang itu. Tapi tak lama kemudian, Jen melihat orang itu membawa senjata sejenis bajoka. Jadi ia pun menembaknya. Namun orang tersebut tidak mati sebab ternyata ia memakai rompi anti peluru. Bersamaan dengan itu mobil pengangkut tahanan tiba di lokasi di mana bom diletakkan. Maka hitungan mundur untuk meledakkan bom pun diaktifkan. Jonya mengetahui keberadaan penembaknya membalas dengan menembakkan bajokannya yang membuat tempat persembunyian Jen hancur total. Bom yang dipasang Jen juga meledak tak lama kemudian namun mobil tahanan dan polisi yang mengawal selamat dan langsung berputar arah. Sementara itu, Jen juga selamat dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. John memeriksa puing-puing penembakannya dan hanya menemukan sebuah laptop. John menemui temannya Eddie dan memberitahukan bahwa seorang wanita telah mengganggu misinya. Sedangkan di tempat lain, Jen juga marah-marah karena ada orang asing yang mengacaukan misinya. Bos agensi memerintahkan Jane untuk menemukan orang asing tersebut dalam 48 jam atau dia akan kehilangan posisinya. Di tempat lain, John memeriksa laptop yang ditemukannya dan mendapatkan alamat sebuah gedung di New York. Ia pergi ke alamat tersebut dan melihat suasana gedung dengan tingkat pengamanan yang ketat. Di situ juga ia menemukan tulisan yang mengindikasikan bahwa Jen bekerja di gedung itu, sehingga ia berkesimpulan bahwa Jen adalah orang yang menembaknya. Di saat itu juga, Jen pun mengetahui orang lokal yang mengganggu misinya itu adalah John melalui rekaman video di tempat kejadian. Saat tiba di rumah, mereka makan malam, namun keduanya bersikap waspada dan saling curiga. Mereka menanyakan tentang pekerjaan satu sama lain, dan keduanya mengatakan sedang mengalami masalah di tempat kerja, tapi akan segera menyelesaikan masalah tersebut. Mereka saling khawatir, mengira akan dibunuh oleh pasangannya. Saat Jen ke ruangan lain, John segera mengambil senjatanya, namun ternyata Jane pergi ke garasi mengambil mobil dan pergi. John mengejar dan tak sengaja menembak kaca mobil Jane. Hal ini membuat Jane marah dan menabraknya namun John melompat dan berhasil masuk ke mobil. Khawatir akan dibunuh, Jane melompat keluar sedangkan mobilnya menabrak pagar. John kembali ke rumah Eddie dan menceritakan masalahnya. Eddie katakan bahwa ia tidak mempercayai istri John karena telah berbohong mengenai pekerjaannya dan pasti berbohong juga tentang hal lainnya. Sedangkan Jen juga memberitahukan tentang John pada temannya. Temannya menyarankan untuk membunuh John. Langkah selanjutnya, Jen duluan bertindak dengan membawa timnya untuk memeriksa rumah untuk menemukan petunjuk tentang John. John juga kembali ke rumah, namun mendapati bahwa senjata yang dia simpan secara rahasia telah hilang. John marah dan mengejar Jen ke kantornya, namun Jen segera mengetahuinya dan menyuruh stafnya untuk mengosongkan gedung dan menghancurkan petunjuk lalu kabur. John tiba di kantor dan punya kesempatan untuk menembak, namun tak jadi dilakukannya. Kemudian John mendapat petunjuk keberadaan Jane beserta timnya. Ia lalu pergi ke gedung tersebut untuk kembali memburunya. John memasuki lift namun Jen telah mengetahui kedatangannya lalu menonaktifkan lift tersebut. Sehingga John terjebak di dalamnya. Lalu Jen menelepon agar John segera pergi meninggalkan kota atau dia akan meledakkan lift. Namun John malah menantang Jen untuk meledakkan lift. Sebenarnya Jen masih merasa ragu namun stafnya tanpa bertanya lagi langsung menekan tombol peledak dan tampaknya John tewas dalam ledakan tersebut. Jane tampak khawatir dan mencoba menemukan John Namun ia tak tahu bahwa John sebenarnya masih hidup Karena John berada pada lip lainnya Jane pergi ke restoran sendirian dan menangis Namun tiba-tiba John muncul dan mengatakan bahwa ia ingin bercerai Mereka berdua merasa digunakan hanya untuk menjadi pendukung penyamaran saja Mereka juga saling mengancam akan membunuh satu sama lain Namun sebelumnya John mengajak Jane berdansa Selagi berdansa, keduanya saling melucuti senjata pasangannya Setelah John mengungkapkan kecurigaannya bahwa Jane menikah hanya karena tugas dalam penyamaran, Jane menjadi kesal lalu pergi John curiga bahwa Jane sedang merencanakan sesuatu dan ternyata Jane meledakkan bom di hotel lalu pergi bersama kerumunan orang-orang John pun mengejarnya, tapi ada seseorang yang mengatakan ada suara detak jam dalam tubuhnya Segera ia memeriksa sakunya dan ternyata di dalamnya ada bom yang segera dia buang sebelum meledak. John kembali mengajarnya. Dari mobil ia menelpon Jane dan mengatakan akan pulang ke rumah lalu membakar semua barang-barang Jane. Keduanya juga masih saling mengancam. Setelah keduanya mengetahui profesi pasangannya, John ingin tahu apakah Jane mencintainya dan ia mengungkapkan hal itu pada Jane. Namun Jane membalas mengatakan hal yang mereka lalui hanyalah karena penyamaran saja. Di depan rumah Jane menabrakkan mobilnya lalu langsung masuk ke rumah dan menguncinya. John berhasil masuk melalui pintu belakang. Keduanya mengeluarkan senjata dari loker rahasianya. Keduanya saling serang baik pakai senjata maupun tangan kosong. Hal ini mengakibatkan kerusakan di rumah itu. Dan akhirnya keduanya saling bertatap muka sambil menodongkan senjata. Namun John menurunkan senjatanya karena merasa tak tega untuk membunuh Jane. Ia juga memperisilahkan Jane untuk menembaknya. Namun Jane juga tak sanggup melakukannya. Lalu tiba-tiba mereka berciuman dan menyalakan kembali cinta mereka. Beberapa saat kemudian tetangga datang untuk mengecek keadaan mereka. Namun John mengatakan mereka baik-baik saja. Kemudian keduanya saling mengungkapkan rahasia-rahasia yang selama ini dipendam demi menjaga penyamaran mereka. Tiba-tiba saja ada orang yang menyerang. Segera mereka sembunyi dan mempersiapkan serangan balasan. Keduanya pun mengungkapkan bahwa agensi mereka masing-masing memerintahkan untuk membunuh pasangannya itu dalam waktu 48 jam. Mereka pun tersadar bahwa perusahaan agensi merekalah yang menyerang mereka. Tiba-tiba sebuah bom diletakkan di dalam rumah. John mengambil bom itu lalu membuangnya. Namun di tempat itu ada tangki bahan bakar yang akhirnya membuat ledakan yang besar dan menghancurkan seisi rumah. Mereka berhasil lolos dari ledakan lalu mengambil mobil tetangga untuk melarikan diri. Di tempat lain, Eddie ditawari membunuh mereka dengan bayaran 400 ribu dolar. Namun ia menolak tawaran itu. Sementara dalam perjalanan, John mengatakan sebenarnya ia tidak di kuliah teknik, melainkan jurusan sejarah. Ia juga mengatakan dirinya tidak pernah suka pada masakan Jane. Jen pun mengungkapkan bahwa ia memang tidak bisa memasak, dan timnya lah yang disuruh memasak untuk mereka. Jen juga mengatakan ia anak yatim piatu, dan menyewa orang untuk berpura-pura menjadi orang tuanya di pernikahan. Tiba-tiba mereka melihat mobil dari agensi sedang mengikuti mereka. Jen pun menembaki mereka dan John yang menyetir. Namun tak lama, Jen meminta untuk menyetir karena John tidak mahir mengendarai mobil milik Jane. Walaupun saling mengkritik strategi, namun mereka berhasil mengalahkan anggota agensi yang mengejar mereka. Lalu pergi menemui Eddie untuk mencari jalan keluar. E eh, dikatakan bahwa karena kedua agensi lah yang ingin melenyapkan mereka, maka mereka harus berpisah atau mencari jalan keluar lain. Karena tak ingin berpisah, John dan Jen memutuskan untuk menculik Benjamin yang nantinya akan digunakan sebagai alat tawar dengan perusahaan masing-masing. Setelah mengetahui tempat Benjamin ditahan, mereka pun membagi tugas untuk mengeluarkannya. John masuk ke penjara sedangkan Jen membantu dari luar dan mereka pun berhasil membawanya ke tempat aman John menginterogasi Benjamin mengapa kedua agensi menginginkan mereka mati Benjamin mengungkapkan karena John dan Jane menikahlah penyebabnya sebab John dan Jane seharusnya bersaing dan bukannya bersatu sebab ini buruk bagi bisnis jadi perusahaan menyewa mereka untuk saling bunuh mereka sadar Benjamin hanyalah umpan John menemukan alat pelatak dari ikat pinggang Benjamin. Tepat di saat itu mereka diserang lagi. Sementara bersembunyi, mereka memutuskan untuk melawan. Sebab jika mereka melarikan diri maka selamanya akan menjadi pelarian. Lalu keduanya pun melawan dan menghabisi mereka semua. Cerita, mereka kembali menemui penasehat pernikahan lagi Keduanya mengatakan pernikahan mereka sulit tetapi berhasil melewatinya dan sekarang telah membaik John meminta agar ditanyakan tentang hubungan seks mereka lagi Ketika ditanya, John mengatakan nilainya 10 persepuluh alias sempurna lalu film pun tamat Baiklah teman-teman, itulah tadi rangkuman dari film Mr. and Mrs. Smith Rilis tahun 2005 Agar channel ini dapat berkembang Jangan lupa untuk like dan subscribe Serta tinggalkan komentarnya Sampai jumpa lagi Dan tetap semangat